PNPR orang arti aku, mati Kereng malah Para mau ketika sasi jangan kapan teko, kami jangan temuin kami lo ketemu tapi tombol ini ya, apa sih sepadamu? ini loh er, bocor walaah, ini tak ewan nonton kan bareng ya sampai sampai ke pelaminan aduh, oh, aduh, oh, oh, oh. sampai tekan plaminan sampai tukang tambal bansi aja <laughs> loh Yo. ya? yuk ini pak oke okay, nih bedamu bansi tonton air langga tak ngeternih mulai sini sih ya mungkin tak apa-apa nih, tukang tambal ban. kowe oh, ya sore eh. eh, aku gara-gara ya. no, ya. aku aku harus sidi mek kekancan Ojo sampai salah paham akeh hal sing dilakoni bareng Ora semudah kue, rusak perkara ituan Er Eh udah sekolah, iya deh, sanggup burung, sampun kok mbak, hmm. loh, niki sepeda city Sinten cinta nggak terkejebah, belum mbak, ada arro sih mang, sing anu sing bagus, cinta lo mbak, lanbuar arro, walah, gitu pun, sih bedal ya Mbah hmm. ya. Jabar hati-hati ya, Mbak. iro, saling ya bu, keren kok kok aja seram, lagi keren Mager BW ya Ujid? Mager BW? Malah gerak posisi mana? Walaah... Pelak pancengnya lagi gering, Samin ngomong yuk ir Mungko bin istirahat wain ang UKS Apa bin muliae? Yaudah, gampang guys. ish aku questo ma sta cucinando dopo Wah, lepas salam, Wah, lu ya, Gang. Kek nomi, Aku Gang. Mi goreng apa godok.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 iso iso Ganga Neng Mumpine tak ketae pilek Baspi Assalamualaikum Waalaikumsalam Baspi Kang muterne ndok e ya Abah Leh nyapu ndok e ya Abah mbok tererene aku ndok di dhewe kok Ora loh lho Kang titipane Abah yo Wah lan ndok iki saya tak bae sik yo Matur siwon johe nyapok kok susu mulai linggo-linggo saya tak enak betang. Yo, saya no. Kopi kapitino kan? Yo. Nyapok itu lu bego atuh atuh. Heh? Lu. Nasulan tuh ini. Pajaknya aku, umuman RT, Has yes. dalam kan, Gak? Ya, dalam. Ini apa tuh? Ini Oppo ini, ini Oppo, bro? Kan, helah, berapa, bro? Bi, ya, kalau langsung kemarau sini, langsung Aku ini supaya sebab, opo Oppo gue aja segera rapa kan? Bela, peka peka-pekan nggak cangwe itu ini Dan eh. Sagi kamu pie, dasi pie. Wes wes wes wes. Malah tukaran begini dong. E, Gas. Jadi jelas nuna apa togi? Irlangai loh kang. Moron-moron suka aku. Paling kur gara-gara di ini loh. Aku nggak tanya City. Mau nonton ga? Kan? kok gak semau tuh gawang kita tanggung dengan panggung ya yuk enggak berarti yo. ya enggak cah bagus menangku juga bakal enek solusi nih nengen diawak memanggung ada pono meskipun masalah cili ya tok ada pono nih Dede, no, masalah kuwi sebagai pendorong supaya wak muih bisa jadi pribadi sing Lo happy, maju menang-menang. Nono, sore nih, kalangan uh, nyampro tuh, wes, saya ingin ini. Aku tidak pengen masak roh. Masalahmu, ya Allah, gitu. Juga pengen ikut campur. Selesai, secara Jantan pribahasannya, lebih mudah mendapat sepuluh lawan daripada satu kawan. Penuh, Surani aku nyesurat jelas ini aku yang pertama yus aku nih oh. pulangan Sing keluar aku Aku harus sih tim kancan luwe yo aku, a yeah. Semuanya rentangkan kedua tangan. Turunkan. Sudah siap dimulai? Sekarang kita bersenam-senam. Aha. 5 6 7 go. Sekarang saatnya kita olahraga. Pinter, pintar, pintar. Nah, olahraga kita kali ini adalah lari ya. Tapi bukan lari dari kenyataan. Tapi lari jelajah alam. Tahu? Tahu gua ae tahu. Yeah. <laughs> Bukan alam gua IP ya. Nah, rutenya nanti ya dari sekolah ini melewati perkampungan warga ya, tapi aja nyolong jambu ya. Okay. Terus dilanjutkan ya melewati pinggir Kalingrowo Lembu Peteng, tahu? Yeah. Nah, yeah. harus tahu, yeah. Terus bablas ke barat menuju Gunung Bolo, nah. Yeah. <laughs> Terus kembali ke sekolah. Yeah. ya. Yeah. Okay. Nanti, siapa yang paling cepat sampai di sekolahan akan mendapatkan nilai 95. Tepuk tangan, pinter. Nah, terus yang datang paling terlambat nanti dapat nilai 60. Hmm, hmm. tahu kan nilai 60 ya? Yeah. Itu nilai di bawah nilai KKM yeah. yang ditentukan. Yeah. Do you know? Nah, berarti harus mengulangi minggu depan, ya. Sudah bisa dimengerti. Ya. Oke, okay, sekarang kita semuanya hadap kanan gerak. Oke, okay, dimulai dari yang paling depan, ya, dalam hitungan ketiga langsung berangkat jalan. Oke, okay. satu, dua, tiga jalan pinter. Ah, ayo, kita terus, terus, terus, terus, terus, terus, Iki terus, terus, terus, terus, Mana begak kedulestrek aku, seluruhnya tuh. Ayo, yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Mensana ini pun buat iso apo iki er dolen nyolong kucing lo dosa pen tapi ndio tenan <tipun> lah. kosok guyon gendeng ya. was. er, lah, gue loh, nih eh. toh. ikut dua to mm. Yo, aku, eh. tapi gua orang jalo. Grasso, gua dong, nggak usah serakno. Yo, aku, eh. ayah, oh, ya. <tip> <masih> bisa, Siapa eh, ya kita? Hei, hei, hey, sekarang kamu kaya garing pisang halo salam olah raga raga raga halo kamu lah Rp Melayu, Melayu adewe ayo Cah, mau ngedekan Cah loh, gak disini wang kaya mau tuh Oralah lah, aman lah raga Yo matikan yoo <tuh> yoo, no. mau Pada Erlangga Gusvian kelas sebelas IPS tiga diharap segera menuju ke ruang PK sekali lagi panggilan kepada Erlangga Gusvian kelas sebelas IPS tiga dimohon segera menuju ke ruang PK terima kasih. artinya saya dipanggil jurang dulu, teman. Ibu, titip ini ya surat buat ibu. Eh, sampaian dikasih ini itu surat panggilan. Surat panggilan. Hmm, surat panggilan. Sampai 4 bulan tau belum bayar SPP nih. Itu di dalamnya pesanir rinciannya. Jadi kamu bulan apa yang belum bayar di dalam situ pesanir rinciannya, boleh? Hmm. Iya bu. Tapi misalnya. Ibu saya nggak kesini, mana bu? Dari mana? Kerja bu. Besok saya mintakan uangnya aja bu. Iya bos. Mungkin nggak usah kesini. Oh iya, enggak apa-apa. Iya bos. Terus kadang balik nih bos. Ibu, terima kasih. Hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa bapak? Oh. Itu apa bos? Apa, apa, apa aku yang naik kaitannya harus panggilan deh ini. Uh, oh, rana, nggak no, durin aku ya? Mau aku aku gak? Motor abahku rusak Eh, terus motorku tiga. abahku wow, oh, alah, mimpi. Hmm. caranya pilih duit cepet. Ibu yo, yo ngaji lah, malah ngaji. Yo ngepet lah, enggak enggak ngepet. Ibu caranya, lo nah, yo lo. Aku raruh, oh iwan. Ngapa, lo, butuh chat. Mau enggak bawa? Weh, tanggung bersesuatu. Sesuatu yo, pokoknya no, lo. Bis, kue, duduk di mekangatiyo, yo. Banyak yang susah Kok kek men ngapal? Lho? Bapakmu telat ya, lagi rem duit. Ora telat. Duit wis tak gede iki loh. Astagfirullahalazim, enggak, enggak. Piye? Hmm. Aja ngomong lek duwite mok nggih mendem dek iki. Wong aku rung ngomong wis seru. Ya Allah, enggak, enggak. Kira mungkin lek wae omong Ibu mu. Lah piye ya, yob. Udah selesai diceluk bisa nih iya ya iya ya Kapan nih muter kok? Bikin lo. lu klik Monggo masih Gek, suun kan Gek? Aku kok udah harus tekan muter cak. Kang, Estrup lo rojo Estrup warna apa pilihanmu? Loh, kan pilihan warna nih. Jauh, lah Karena setrup punya banyak warna Untuk harimu Pantas Pantes om tadi bintang iklan Karena kita ini dosan trop Bisa-bisa Dah, dah, dah, dah, dah, kok. dah, siap siap sekolah, dah, Tak dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. panggilanmu di sini terlalu bisa di ngisik kurangnya itu gak? kurangnya punya loh kurangnya itu berarti hilang eh, kamu udah ngindah lah yang paling dia ini loh tasmu, lalu ini biru nok. Musok, ngunggul hmm. tas di sini ya? ya aku enak, dia bantu awakmu tapi saya itu hitung-hitung kena kembali orang lain maka kamu mulai kondi Wes tenang lagi di celenganku dewi nyok karen si rabo bos. Suka celenganmu nak? To rapi nah, orang butuh hikinya. Wes kenal? Like, no. Hm. Mm. Terus terus terus, studio ya siap. Amin. Besok nanti dari PTU kok Bisa siap ya? Ya. Yeah. Pak, ah, iya iya. <coughs> Ada yang bisa bawa bantu? Anu Pak boleh. BRSPP. BRSPP. Iya. Kelas berapa? Kelas 11 IPS Erlangga Kusvia. Saya cek dulu ya. Iya. Erlangga Kusian. Sudah lunas kok ini. Sudah lunas pak? Iya. Tadi pagi walimu datang ke sini. Wali saya. Iya. Ibu tuh pak? Bukan, laki-laki. Tamanmu katanya. paman sopuk oh, yaudah kalau gitu pak terima kasih pak ya ya sama-sama ya Assalamualaikum Waalaikumsalam senin kilo nggak bisa urus oh nama orang oh putih ya gitu Wih pas. Patahan nek nih Panggilan kepada kelas orang tuanya di ruang guru. Oh punya tuh di. Seharusnya apa tuh? Ksare paman doh Betul nih yo. Nggak butuh. Yo. Apa bawa baterai? Iya, kan? ya, tak apa-nya dia. Ya. Apa ya? Assalamualaikum. Enten apa, Tuh? Li, Ibu es dipanggilin sekolah ya. Mm. Li, bapakmu nganti Buddha leng luar negeri bener-bener menyukupi kebutuhanmu sekolah le. lah kok duitnya? sehingga yang bayar sekolah ramok bayar nih enggak apa? he? bu, sampun, sampun, nanteng-nanteng kadang, Miki apa itu nih, bu? bu, oh, bener-bener oh, iya. iya. Niki bu, vitansinya untuk SPP ngga? Niki sampai mulai segalanya Niki bulan Oh mulai sekolah langsung mulai Rasa mampir-mampir Eh, ngga ngga ngga tak Walegum salam, Rene. Nunggu cece Pak Pakon jujur lo ya. Duit SPP kok isok mbok bayarnya luwes saka rong wulan Duit teko ngendi? Nyolong duit sopo. Orang nyolong bu aku sumpah. Ojo sumpah sumpah. wong awak mo sering aku sih duitnya ibu petang bulan mau dilep bu bayar no SPP. Saya enggak ngaku nyolong duitnya siapa, he? Purani bu, aku salah. Anca ini salah. Marai uang tuo isin. Nyolong duitnya siapa, he? Purani, nyolong bu. Ampunku. Ampun ampun, ku ngerasa no uang tuo ya bu. Nolong saat please. Purani bu. Astaghfirullahaladzim malam lagi, le awak mui anak si cici cile ibu yang kebanggaan le bapa mau make kagum mau bisa le, ojo ngecewano ibu. Rangi ngeras ya, minta ini Erlangga dong iya, oh, iya ini apa Erlangga? Kaya ini ibu Erlangga kok bisa? Erlangga itu kalau Konangan ada duit SPP sekolah Ya terus, ibu Erlangga saja tidak ngerti tapi emang ini... Carane guru nais Pak Li, yo ya, Kang. Tapi lo, Ibu Erlangga lo anak tunggal. Yo, mungkin yo singcedekar keluarga nih Erlangga, sing bayar nih. Kan yo setulurane udah masih sedar, ah Tohas. Oh, jani. Ini contohnya kau awak munukui, maso ndak tunggal ketiara Erlangga, tapi kan peduli karo Erlangga. Yo, Pora. Yo. Wes, gak dipikir Saiki aku harap jaduh tulung karena orang apa kan? boleh? boleh enggak boleh cerah aku kayak muningin berjauh! berjauh! wih tanda ini sinyal cinta apa lo? pate nongong kok bisa muningin yuk mau ngulas tau Jangan ini ya! Loh! mau ya? aku mesem guyu tutu ataupun Oh, Kok kok. mau sik tas Mas. Baru mulai sekolah aku bebas dendam. salah opo lo Mas. Kok pisan. Aku Mas. siap yo. Let's menang. Menang. Menang maju ini lo, glo,